and you can Nekalenin aja dulu. <poured alive> Ada aku mau challenge. Nih, Subiajido en la disco pincao y la madre que no diga que yo aquí le he Kau suka, tapi kau lama. Aku tiba tidak aku tidak Tiba-tiba Tiba-tiba bikin aku menembus waktan awal ku Ku kesal Tiba-tiba